Assalamualaikum Nah kita baru Masuk rimba Gunung Tambora Mana vegetasinya uh. Kita menuju Apa Wah, oh, apa nih, berani? Tahu, tahu, tahu, tahu, tahu, tahu. dulu Bray, mau cantik dulu Bray, <laughs> kita mau ke mata air dulu buat ngecek. Eh habis ambil air ya, Bang? Iya. Nah. nah. ini di pos satu Tambora mata airnya. Bisa jangan sus. Jangan susah dengan mata airnya, kan. langsung dari pegunungan asli. Ini kita ngambil pakis hutan, nah dan ini jenis pakis yang paling enak di hutan nih. Ada dua jenis ma uh, pakis yang bisa dimakan, terutama yang paling favorit ini adalah ini. Ya, bukan sekedar dimasak yang mentah pun bisa dimakan ini nah nanti kita ambil yang muda ini nah, yang masih muda nah ini bisa dimakan nih, tinggal dibersihin dikit langsung dimakan hmm. ini enak ini hmm. ini, ini spaghionya ya Mantap. itu spaghi apa namanya Enggak ya, tahu halo bang baru turun Hujan, nah, Hujan ya, basah. Iya. Ini masuk Vlog ya, Gak apa -apa ya? Cerah, cerah, cerah. nggak apa-apa ya. Cerah-cerah puncaknya. cerah-cerah. Nggak dapet, si nggak, nggak dapet. Nggak dapet ya. Iya. Berapa malam di sana? hari. Dari mana? Terus dari kemarin. Uh, dari mana? Dari Celabai. Oh, Celabai. dapet apa-apa. Sabar. <laughs> Oke, okay, makasih ya. ya. Oke. Hati-hati ya. ya. Bye, ke mana? Yuk. Jalan bareng. Orang sini sih. Iya. Yeah. Ini perjalanan dari posat 1 menuju pos 2. Kurang lebih 1 jam setengah ya maksimal 2 jam. Ya nah, ini treknya Karena udah baru selesai hujan Jadi kita Pelan-pelan aja Oke okay. nah. Di atas hujan ya? Oke okay. Gak dapat view yang bagus? oh Kabut ya? Iya Tadi juga hujan kita mau jalan Oke okay, selamat LEMBO adeh. Ya, yeah. Oke. Okay. Iya, empat rombongan ya. Iya. Ada Mungkin. lagi ya? Ada. Iya kemarin mah kita naik nggak ketemu sama sekali. mau ini apa? Upacara Pancas iya, Hari betul. Pancasila. Betul. Rata -rata gitu. Iya. Pancasila rata Balik Mas. lagi mbak kalau mau. Aduh, makasih. <laughs> Aduh. Masih, Masih banyak di belakang tuh. Ada dua rombongan lagi. Rame. rame, rame, rame, rame. rame. rame, rame. Penuh, iya, karena mu upacara Pancasila lewat Pancasila, iya, lewat Pancasila, jadi sinkron ya, benar, Pak. Ha -ha. bendera ada ya di puncak ya? Atau. Alhamdulillah di, di ini, di sana. jadi nanti kita baca Pancasila rame-rame mana? oh, tengah mana? di Ketara oh, di Ketara tetap ringgir rapat lah oh. rapat pira malam ya atas? Dua. dua oh Jakarta oh ini bentuk teman Jakarta di belakang juga ada 10 orang dari Jakarta trip ibu, -ibu itu Ayo, bang ya, ya oke jadi ya nah ibu ini dari Bandung ya nah, yuk semangat ya sukses terus ya nah ini ibunya dari Bandung rumah pacet ngomongin pacet aja nah, masuk video mbak ya kita ini saya penulis ini di blog keliling lingkaran Indonesia iya oke okay, guys ini kondisi di pos 2 pos 2 ya dan yang 1300 mdpL Rusak. Rusak. Rusak. Pos 2. Tapi. Rusak diterjang sama pohon jadi kita harus lanjut ke pos 3 di sana mungkin kita bisa apa namanya bermalam nah untuk sumber airnya di pos 2 tuh 15 kurang lebih 15 meter dari sini yuk kita tengok dulu guys see you later pos 2 buat kalian yang ngekem di pos 3 bisa ambil air di sini di pos di pos 2. Tuh. Ya. bening. Oke, kita lanjut lagi, Bang. Salah, bang. Hmm, capek Hah? ya capek banget menurut abang gimana treknya ini uh, lumayan enak sih tapi kan lagi ini dah nah. ini watas vegetasinya ya di atas pos 5 tambora jadi mungkin kalian kita akan nanti di apa namanya di atas pos Dimana kita akan bakal ngecamp di sana biar dekat dengan puncak ya kalau masih ada waktu nanti kita bisa muncak sore atau besok pagi tapi kalau misalkan kabut tebal nggak bisa muncak hari ini atau sore ini ya kita harus besok sampai ketemu nanti ya oke okay, selamat sore guys ini trek menuju puncak tambora kita coba untuk menikmati sunset dari puncak tambora semoga cuacanya bagus dan tempat view keren ini kontur treknya mulai berfasir kita pelan-pelan aja ya. Tuh. oke, nanti kita lanjut lagi berapa? Kramasan nunggu di sana bisa sampai 40 menit. Oh iya. Osim. Osim. Apa nak tidur nunggu. Saya nge-plok dulunya. Yah, kita dari puncak Tambora. Nah, di situ ada Red Gunung Rinjani kelihatan nampak dari sini. Keren banget, coy. Sunsetnya coy. Huh. Luar biasa nih, coy. Luar biasa, coy. Nah itu kalderanya di bawah Kalderanya di bawah Keren uh, Mantep ini